Lihat sahabat ya, ini di sini kelihatannya masih asri banget ya. Nggak, video bu. <tik> <tik> <tik> ah, <ngilingan> video, nggak, nggak, nggak, video. nggak, nggak, nggak, Kausen pisan ieu namanya Winda ngajakkeun silaturahmina. Entrina di mana? Awi di caket dah. Oh, di Kancung. Ngaweta ieu. Sabari ngalayad eta kak Buyaya kitu pamit tempat tuh. Sinyana. Caket pangudara. Oh sangat besar. Nya. baca raja banget. malah batu. Oh ini. di Poi dia Masang panggung. Oh, panggung. Kenapa panggung Yang mana, dia karena panggung, karena panggung abis, ada, YouTube, oh, YouTube. Ya, di <laughs> Datocan jantan arta. Amari. Inya videoan lah. Gede termasuk daerah mana? Jong. Bojong <hati> Itu termasuk Garut atau napi Bandung? Bandung? bandung kenanya kena Ini, bandung, ya. Ini rauh, nih. Tapi tadi tadi itu di luhur sih panggungnya terpinaon ieu lio pun bojom mandalawane ya diteka punggurnya ieu dia oh Sering kan oh, gitu? <laughs> bakal langsung HP kali Abi. biasa prosesnya seberapa alami ya, nah, ya. ah. Paling tidak, si... nah. ini adalah perjalanan di sini. Ini adalah perjalanan dari di sini. Ini dari di sini. di sini. Ini di pikul Ini di di sini. Ini adalah perjalanan dari SMP di sini. Ini dari dari sini. Nih. Tuh. Lihat tuh. Tempatnya asri banget, tuh. <coughs> sehernya Kang Iliona disini kan nggak diicara ke mana ya? Bandung Bandung? ke penjahaya apa itu hmm. tapi benten-benten Oh, orang mana sih? ijin ya? pada malanya seharian bisa? <Skipun> Cuman, itu, dia itu, dia itu. Oh, hi, itu. kita uh, <hi>, yu. <laughs> nah, sahabat ikuti ini syair. Semangat ki Tuh, tinggal jalan lagi, aduh. Tuh, Sari canda ke mana itu? pangkal jago, aduh. Tuh, biasa mirian video kan? Silaturahmi lah. dan kiringan. Kak, kita Ya, Ah, Sebenarnya pada mulai ngejar, Seberapa orang itu tadi. Oh, mana tadi? sepuluh, sepuluh, sepuluh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kita lihat, oh, oh, oh. Kita lihat, oh, oh. Kita lihat, kita masuk daerah mana itu? tembak saat masih Bandung nyala kopi air nggak pernah tak